Ya selamat berjumpa dalam program pola nafas atau lebih lebih tepatnya lagi adalah pola hidup sehat di dalamnya ada pola nafas. Nah dalam pola hidup ini ya kita akan mengatur hidup diantaranya mengatur pikiran, pikiran tentang diri kita sendiri dan juga berhubungan dengan sesama karena hidup ini nggak bisa lepas dari diri sendiri dan juga dengan sesama. Ya sesama ini kita terkecil lagi yang sering ketemu yaitu istri. Suami atau pasangan, anak, orang tua. Karena orang-orang terdekat inilah yang sebenarnya mempengaruhi kejiwaan kita dan kejiwaan mengenai kesehatan. Kalau mau diperluas sedikit, ya bisa juga kongsi atau tim uh, kerja. Nah, tema kita malam ini adalah belajar mengenai uh, personality. Tujuannya adalah menjadi uh, pribadi yang lebih baik. Karena pribadi yang lebih baik itu juga pribadi yang lebih uh, sehat. Jadi bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang lebih uh, baik? Ya, nah, kan saya ulang sebentar dari sebelumnya banyak orang itu cantik tapi merasa dirinya nggak cantik, ganteng merasa dirinya nggak ganteng, atau kayak karena minder akhirnya mukanya kusut, kusem, gitu ya. Karena ada masalah-masalah penyakit uh, psikosomatis. Nah, berbicara mengenai personality atau kepribadian, saya ambil definisi yang dari kamus saja, ya. Kamus besar bahasa Indonesia, kepribadian itu apa sih? Sifat hakiki yang tercermin pada sikap atau seseorang. Kepribadian adalah keseluruhan cara seseorang bereaksi dan berinteraksi dengan individu lain. Kalau berdasarkan psikologi, maka kepribadian adalah berbagai macam aspek yang terstruktur, dan sekaligus adalah proses. Sehingga sebenarnya kepribadian itu yang muncul atau yang tampil dan bisa berubah. Itulah bicara kepribadian. Nah, kepribadian disusun dari karakter yang lebih susah untuk berubah, walaupun sebenarnya bisa, ya, tapi lebih susah untuk berubah. Atau temperamen, juga yang banyak orang berkata, temperamen dasar seperti kemarin itu lebih susah untuk berubah. Tapi sebenarnya, kalau bicara manusia, ya DNA aja bisa mutasi DNA gitu kan? Kalau DNA-nya mutasinya error dan kembar, nah menciptakan cancer karena ada mutasi kembar error ya, dan seterusnya. Jadi, tetap yang namanya karakter, temperamen bisa diubah, tapi itu lebih susah. Nah, ini akan menyusun, eh, menyusun kepribadian. Kepribadian disusun oleh karakter, temperamen, sikap, stabilitas emosi yang sering kita olah dalam olah nafas sebenarnya adalah stabilitas emosi, tanggung jawab dan sosialitas. Nah, berbicara kepribadian yang definisinya ini, gitu ya, panjang banget, tapi juga bisa kita ambil sebuah assessment atau tes yang sebenarnya tidak seluas kepribadian dalam arti definisi ini ya kalau kemarin dalam modul citra diri kita itu mencoba untuk memahami kehidupan kita sendiri keunikan diri sendiri berdasarkan pasal-pasal yang ada dalam hidup kita melalui kemarin pendekatan DISC teman mendasar, dasar foto karakter ini satu ilmu sebenarnya Orang bisa juga mendekati diri sendiri menggunakan ilmu sidik jari, ya tapi bukan sidik jari yang dukun planet tapi biometrik sidik jari yang mewakili, walaupun tidak 100%, gitu ya, yang sama juga mengindikasi gitu ya dari otak ketahuan cara kerja otak mengambil keputusan dan sebagainya. Orang Jepang banyak belajar mengenai golongan darah, gitu ya. Nah. Kalau akurat ya DNA, tapi hari ini kita maka menggunakan personality itu, sebenarnya ada dua. Kalau para milenial itu ada dua yang disukai, yaitu MBTI dan Enneagram. Enneagram itu kayak MBTI, tapi nanti hasilnya lebih akurat dengan persentase per jenisnya. Nah, rumit nanti ya. Jadi kita pakai yang personality yang sudah saya post di grup. Kalau teman-teman sudah tes, ya. sekarang saya jelaskan sekilas saja, ya. Menurut MBTI, Myers Bright Type Indicator. ya Myers Bright Type Indicator, maka ada 16 macam kepribadian, personality. Myers Bright Type Indicator ini adalah dirancang untuk mengkategorikan atau mengelompokkan manusia berdasarkan pola pikir dan perilaku. Nah, Kalau masuk ke Google, link yang kemarin itu cek klik akan muncul seperti ini gitu ya. Lalu tinggal jawab pertanyaan semuanya, submit. Nah, lalu dapat kesimpulan ya. Dan itu gratis. Ada juga yang berbayar ya. Pak, yang gratis itu akurat enggak? Sebenarnya akurat ya. Di dalam web yang sama, apps yang sama yang klik itu ada pilihan gratis dan bayar. Yang bayar itu nanti yang beda tuh analisanya. Jadi misalnya, oh kamu orang begini. Ya, nanti ada konsultasinya gitu ya. Ya nanti ya, dia kasih gratis memang digiring untuk nanti ngambil program yang berbayar kalau mau konsultasi lanjutan sampai ke sekolah yang cocok, jurusan yang cocok, pekerjaan yang cocok. Di dunia ini pernah ada orang seperti kamu yaitu ini yang sukses yang hebat ya. Psikolog atau coach kan memang kerjaannya seperti itu gitu ya. Dari assessment lalu ada saran, ada nasihat, Jadi ada bayar, kalau gratis ya bisa nanti semua itu dicari sendiri. Jadi misalnya ketemu ENFP, ya, nanti ketik aja pekerjaan yang cocok untuk ENFP. Enter tanya Google aja. Jadi tesnya gratis. Lalu dikejar lagi informasi selanjutnya di Google. Gitu. Pekerjaan yang cocok buat ENFP terus kejar terus itu apapun pertanyaannya nggak usah tanya saya, tanya Google aja. Gitu ya. Tanya saya termahal lagi jam, jam terbangnya argonya, Ya dulu saya coach dalam hal-hal seperti ini gitu ya. Dan saya pasang tarif 25 juta per 90 menit. Gitu ya. Laku juga perusahaan-perusahaan ya, yang panggil. Ya. Jadi sekarang kita belajar gratis juga. ya Tes ya maka itu dasarnya sebenarnya eh, ada empat. myers Bright Indicator itu ada empat areal. Jadi orang itu dibagi, E atau I, S atau N, T atau F. J atau P, gitu ya. hasilnya nanti 16, 16 macam manusia itu nanti dasarnya ini. Gitu ya. Nah sekarang singkatnya aja, ekstrovert itu orang yang kalau misalnya tak kasih ya teman-teman sambil membaca ini, tapi saya nggak baca yang ini, gitu ya. saya biar kasih penjelasan tambahan. Orang ekstrovert itu kalau dia misalnya butuh energi, maka dia akan ketemu orang lain. Gitu ya. Jadi energinya didapat kalau dia ketemu dengan orang lain. Kalau orang introvert itu orang yang kalau misalnya capek lelah gitu ya, maka dia energi didapat dari menyendiri. Jadi sedikit berbeda pengertiannya misalnya begini, Pak, lo anak bapak itu nomor satu kan melankolik, orang introvert. Kok jadi pembicara orang introvert itu bukan orang pemalu. Orang introvert kayak Bill Gates bisa tampil, bisa ceramah, bisa jadi coach cuma bedanya kalau dia capek lelah butuh energi maka dia menyendiri atau baca buku di anak saya nomor satu ya itu introvert tapi dia jadi pembicara jadi coach tapi kalau dia capek dia menyendiri untuk dapat energi untuk hidupnya nah kalau saya itu extrovert kalau saya capek saya ketemu orang <laughs> atau gesum kayak saudara begini ya capeknya hilang pusingnya hilang ya darahnya gula darahnya turun gitu. Kenapa? Saya ketemu orang itu senang banget gitu, happy banget. Jadi kalau saya capek, lelah, tapi kalau saya sendirian gitu, stres, badan pegal semuanya gitu ya. Badannya lesu, letih gitu. Kalau ketemu orang, aduh, enggak ada capeknya. Makanya saya itu selain ada komunitas Pola hidup sehat, ada komunitas ekoenzym, ada komunitas meditasi, saya masuk komunitas animasi, saya beberapa tahun menjadi ketua kooperasi animasi, sekarang menjadi direktur keuangan animasi, gitu ya, belum lagi di BNSP Badan Nasional Sertifikasi Profesi, di, di, di dalam Kementerian dulu masih zaman zaman Menteri pendidikannya masih Anies Baswedan, saya masuk di sahabat keluarga tim freelance di bawah kementerian waktu itu staf masih Pak Sukirman dan gara-gara itu ya nyambung dengan para pendidik yang lain dan sekarang saya tiap bulan pergi sama Kak Seto dengan Profesor Munif ya saya bertiga Profesor Munif Profesor Seto Mulyadi sekarang Kak Seto udah Profesor ya dengan saya kita bertiga kita keliling berjumpa dengan guru-guru itupun saya masih sempat di kompleks saya di RW saya saya ketua lingkungan nah itu pacar nggak capek pak, justru kalau saya nganggur saya capek, <laughs> karena saya orang introvert yang energinya ketemu, energinya muncul kalau ketemu orang, ya, nah ini pengertian yang menurut saya uh, udah sini enggak juga nggak asing ya, jadi orang Orang extrovert itu energinya didapat kalau ketemu orang lain. Sedang orang introvert energinya didapat kalau dia sendirian. Bukan berarti nggak suka tampil. Nah, kadang, kadang pengertian yang selama ini orang introvert itu nggak suka tampil, oh, enggak. Orang introvert bisa suka tampil, kayak Bill Gates tampil. Ya, nah, SBY juga suka bisa tampil jadi presiden. Tapi kalau dia lelah, capek, maka dia menyendiri. Nah, itu namanya introvert. Nah, lalu ada sensing. Sensing itu bukan berarti sensitif. Ya, dalam pengertian MBTI ini justru orang sensing itu orang yang logis rasional segala sesuatu mau bukti olah nafas ini bener sehat buktinya apa gitu ya satu naik Oh dia percaya gitu ya karena namanya orang sensing nah kalau orang intuitif gitu ya atau N itu justru berdasarkan eh, peluang wah ini ternyata Uh, yang ikut livev ini ada loh yang kanker sembuh, autoimun sembuh. Wah, ini berarti saya bisa mengajari orang-orang kanker, orang autoimun gitu ya. Jadi nah itulah pola pikir saya. Maka saya orang N Karena selalu berpikir berdasarkan peluang. Saya tahun 90 dites di Astra, hal-hal seperti ini, maka sama Astra saya ditaruh di bagian business development. Ya. Dan saya disuruh mengcreate bisnis, product development, business development. Tiga tahun saya di training hal itu pinter keluar buka usaha sendiri makanya saya sudah pernah punya pabrik sepatu saya pernah punya shop in shop di mana ada Ramayana saya punya toko di situ sampai 30 biji saya punya grosir uh, di Mangga Dua di Tanah Abang segala usaha pernah saya jalankan gitu ya ya sampai 2019 saja masih beberapa masuk covid pandemi banyak yang bangkrut <laughs> bahkan hampir semuanya karena saya orang yang yang yang intuisinya kuat ya berpikir bertindak berdasarkan peluang walaupun tidak rasional nah lemahnya di situ ya tidak rasional tidak belum belum ada bukti aja udah bisa yakin gitu kenapa karena bertindaknya berdasarkan peluang ini orang N ya nah lalu apalagi gitu ya uh, sebentar ini saya Oh. It's sorry. Ya. Yeah. Saya pakai begini biar lebih saya bisa kelihatan semua tulisannya, ya. Eh. Uh, tadi uh, sensing lalu n lalu sekarang Thinkers ya. Yeah. Jadi kan tadi saya ulangi lagi ya. Yeah. E atau i, s atau n, t atau f, j atau p, gitu ya. Yeah. Uh, extrovert, introvert sudah, lalu sensing, atau dia intuitif. Lalu berikutnya lagi, orang itu adalah thinker atau filler. Nah, ini jelas definisinya ya. Thinker itu ya orang yang mengambil keputusan berdasarkan analisa yang objektif, mempertimbangkan nilai-nilai. Benarnya gimana? Yang konsisten dengan peraturan, ya, kayak Ahok tuh ya, model begini gitu ya. Sedangkan feeling filler atau F, gitu ya, itu ya, jangan begitulah. Kan, kasihan dia. Nah, kalau yang T ini bukan soal kasihan-kasihan, yang bener tuh gimana gitu loh. Nah, ini berarti orang yang uh, thinker. Kalau filler itu ya, kan nggak harus begitulah, gitu ya. Ini berarti orang F. Nah, lalu judging, judging itu orang yang maunya urut. Segala sesuatu itu ada prosedurnya. nggak boleh dong lompat-lompat begitu ya. Ya kan sudah ada aturannya gitu ya. Nah, ini berarti orang judging. Kalau perfiving itu senengnya itu malah mencoba-coba gitu ya. Tiba-tiba berubah ide. Mau pergi ke mana, pengennya lewat jalur yang baru. <laughs> Tapi orang ini optimis gitu ya karena ke kuatannya atau ke ke keunikannya itu fleksibel. Nah, berdasarkan pengertian-pengertian ini lalu pertanyaan disusun. Kalau teman-teman sudah mengisi pertanyaan, lalu submit, maka kesimpulannya langsung terjadi singkatnya seperti ini gitu ya. Nah, nanti kalau yang linknya nya klik, klik lalu uh, ikuti tes ya 16 macam, klik aja, lalu jawab pertanyaan, submit, nah, nanti teman-teman akan muncul jawaban siapa. 16 macam ini setiap jenis itu sudah ada lima alternatif pekerjaan yang cocok yang buat teman-teman akan bahagia dalam bekerja dalam bidang itu. Jadi personality ini paling bagus untuk menjurus milih jurusan. Kalau yang DISC kemarin sebenarnya paling bagus itu untuk anak SMP, SMA dites. Kalau dalam parenting ya, dulu saya menggunakan hal-hal ini untuk parenting. Supaya anak remaja itu kan bergejolak perilakunya nah kalau anaknya dites ya jangan bilang nak yo kita ke psikolog memang aku gila mama yang hanya dites gitu ya bukan begitu nak supaya mama bisa mencintai kamu dengan lebih baik nah itu alasan yang lebih masuk akal sehingga anaknya bisa dites membuat orang tua memahami kecenderungan perilaku ya 12-17 tahun itu tes DISC bagus tapi anak 17 tahun mau milih jurusan menurut saya MBTI lebih bagus ya kepribadian sehingga nanti dia bisa bekerja ada bidang pekerjaan yang secara kepribadian cocok. Ini sebenarnya memang kalau hari-hari ini untuk parenting bagus banget karena anak-anak zaman sekarang milenial itu maunya happy. Kerja itu maunya happy. Obsesinya itu happy. Nah, orang akan happy kalau bekerja sesuai dengan kepribadian karena ada minat, ada bakat, ada kemampuan, otaknya mampu. Tapi apa bidang itu sesuai dengan kepribadiannya? Jadi kalau era zaman sekarang ini parenting Enggak kayak dulu gitu ya, kenapa? Karena obsesi milenial itu maunya happy life. Maka ini penting gitu ya, atau untuk Anda sendiri kalau di sini Anda masih usia 35 tahun ke bawah gitu ya, atau 30 tahun ke bawah dan pengen happy life. Menurut saya ini assessment yang perlu banget buat Anda gitu ya. Bahkan adik saya waktu itu umur 40 tahun, udah jadi direktur di admin tak suruh tes begini. Begitu hasilnya pekerjaannya cocoknya untuk yang berbeda. Tak kasih saran radikal, kamu keluar, ganti pekerjaan gitu ya dan dia tidak menyesal dengan nasihat saya karena sekarang dia happy banget dan malah duitnya lebih banyak. Nah, ini 16 macam ini hari malam ini saya tentu nggak bahas satu-satu gitu ya, bisa kayak kuliah gitu ya. Aplikasinya sekali lagi dalam kehidupan sehari-hari mungkin saya ambil salah satu aplikasi saja yaitu dalam pernikahan nanti ya, untuk pola hidup yang paling ketemu. Tapi kalau tadi saya bilang untuk parenting misalnya saya punya tiga anak Anak saya dapat beasiswa dari kelas 3 SMP. Jadi anak saya itu dapat beasiswa nomor satu, nomor 2 dari kelas 3 SMP karena dari kelas 1 SD mereka ranking 1. Kelas 3 SMP mereka menang Asian Scholarship. Sekolah di Singapura dari Sektri, 8 tahun sampai lulus kuliah di NUS kuliahnya itu sekolah gratis, asrama gratis, tiap bulan dibayar 1200 dolar. Anak kedua juga begitu, makanya saya sebenarnya lebih kuat ngajar parenting gitu ya karena anak-anak saya IQ di bawah 120 kalau mereka hebat bukan karena IQ nya tinggi tapi parenting nya customize tiga anak tiga gaya parenting masing-masing berdasarkan keunikannya nah, saya belajar beginian sebelum anak saya lahir ya karena saya punya sekolah epidemiologi itu punya saya saya didikan dan bahkan saya 3 tahun jadi guru TK lalu saya kuliah pendidikan sampai doktoral nah, jadi saya biasa ngajar sebenarnya bukan olah nafas ini, ilmu baru. Ngajar itu mengenai gaya belajar, apakah auditory, apakah kinestetik atau visual, mengenai bahasa cinta, lima macam untuk parenting dan seterusnya. Nah, makanya anak saya, ya mereka ranking satu, dapat beasiswa gitu, ya pantas kan bapaknya penulis 66 buku keluarga. Jadi saya sudah menulis 66 buku tentang keluarga dan semuanya ISBN. Ya terdaftar resmi di perpustakaan negara. Oke, nah misalnya anak saya nomor satu dia sempat ditawari sama Singapura untuk ngambil kedokteran dan dibayari negara Singapura. Berarti dia siswa pemerintah. Tapi waktu anak saya konsultasi dengan saya, saya tes MBTI dan dia ENFJ, tidak cocok jadi dokter. Cocoknya apa? Inspiring leader. Maka akhirnya dia ngambil sekolah bisnis dan menjadi coach dan sekarang dia bahagia banget menjadi seorang coach. Dia pergi ke Boston, ke New York, dia ke Amsterdam, dia ke Sydney, dia ke Melbourne, dia ke Guangzhou, dia ke Thailand, dia ke Bangkok. Dia udah pergi lebih dari 40 negara di usia yang belum sampai 30. Dan kalau dia dia ngajar 90 menit gitu dia dibayar kira-kira belas -kira ribu dolar. Jadi sekitar 150 juta per sesinya. Kalau tiga sesi, ya 300 juta, ya. Kemarin juga jadi dipanggil pemerintah Indonesia untuk berbicara, ya sejajar dalam duduk bersama di meja pembicara bersama Renata Kasali dan dia dia pembicara termuda. Dan saya cukup bangga punya anak yang naiknya nggak tinggi, tapi pekerjaannya pas, nambil jurusannya pas, gitu ya. Maka saya sering ngajar bagaimana merancang anak dengan akurat, gitu ya, karena bisa secara ilmiah bisa demikian juga anak nomor 2 dia dites pakai MBTI hasilnya dia uh, sebentar ya saya nggak bisa melihat ini tunggu-tunggu ya, saya post dulu uh, terlalu view-nya terlalu ini saya nggak kelihatan tulisan dia bagian atas slide-nya oke okay, saya ulangin lagi jadi anak saya nomor uh, satu itu adalah ENFJ nomor 2 itu INTP maka dia jurusan yang tepat adalah mechanical engineering dan pekerjaan yang tepat adalah RND maka juga dia sudah tiga tahun sekarang bekerja dan bahagia banget selain RND juga cocok untuk analis maka sekarang dia ngambil analis dan sebentar dia akan pindah pekerjaan gaji naik lokai lipat gitu ya, di perusahaan internasional namanya anak-anak saya kerja di luar negeri kecuali nomor 3 Nomor tiga, hasil analisanya adalah INFP. Kalau saya, ENFP. Jadi ini anak tiga huruf sama dengan saya, I-nya dari ibunya. Anak nomor dua, sama dua huruf dengan saya, saya ENFP, berarti N dan P-nya sama dengan saya, I dan T-nya sama dengan ibunya. Anak saya nomor satu, ENFJ, saya ENFP. Beda huruf terakhirnya. Ya, manusia ada empat macam huruf. Ya Kalau kombinasinya, tadi adalah ada 16 macam manusia. Karena empat huruf, empat, empat parameter masing-masing dua indikator, gitu ya. Nah, kalau anak nomor tiga itu INFP, cocoknya apa? Sebagai seniman. Sekarang kerjanya apa? Ya kerjanya sekarang desain grafis di perusahaan uh, iklan internasional yang ada di Jakarta, namanya Leo Bernard. Dan dia Maret 2020 pulang dari Australia karena dia sekolahnya di Australia. Untuk uh, art, dan dia pulang pada pas uh, Maret itu COVID. Sejak Maret COVID sampai sekarang, udah pindah kerja yang sekarang ini yang ketiga, tapi setiap kali pindah gajinya lompat dua kali lipat, lompat dua kali lipat gitu ya, sehingga menjadi seorang art director di usia juga yang masih sangat muda, 25 tahun. Mereka, menurut saya, bukan orang yang pinter, tapi orang yang bekerja pada bidang yang tepat. Jadi kalau mereka reuni dengan teman-teman kuliahnya kadang mereka bingung. Pak temanku tuh kalau cerita soal kerjaan kok pada stress itu. Jadi aku nggak berani cerita kenapa? Aku happy banget. <laughs> aku happy banget itu. Jadi menurut saya kita harus membuat anak-anak itu lebih bahagia. Ya orang tua itu kan kadang, kadang bangga dengan penderitaannya. Kamu nih anak sekarang maunya seneng-seneng ya -seneng. kerja keras gitu ya. Anak-anak lihat bapaknya. Iyalah kerja keras, orang kerja gak pakai otak gitu kan, otaknya beda sama sama kemampuannya. Jadi orang tua bangga dengan pekerjaannya yang kerja keras, ya padahal salah jurusan. Jadi anak sekarang mana mau kerja keras? kok nggak usah keras saja kaya raya kok ya. Yang cocoknya di youtuber gitu ya, dengan ngobrol ketawa-ketawa dua tiga miliar satu bulan, itu bapaknya kerja keras duitnya nggak ada gitu kan. Jadi milenial menurut saya berbeda. Orang tua tidak bisa mendidik dengan cara yang sama gitu ya. Nah. Jadi sekarang kalau aplikasi untuk kita Pak, untuk kita ini kan udah terlanjur Pak ya, terlanjur salah jurusan, salah pekerjaan, jadi stres, stres penyakit muncul semuanya gitu ya. Uh, untung aja saya udah mengenal begini-beginian waktu masuk Astra tahun 90 dan saya belajar dianalisa, di assessment artinya saya pun waktu masuk Astra Astra tidak pakai otak saya, tidak pakai ilmu saya maksudnya. Saya sekolah di IPB Teknologi Pangan sebagai insinyur, tapi karena saya cocoknya menjadi entrepreneur, saya dimasukkan program kayak The Appenditch di Astra, dijadikan bisnis development, saking pinternya, tiga tahun kemudian keluar buka bisnis sendiri. <laughs> Dan itulah jiwa saya, itulah nyawa saya. Ya makanya walaupun saya ngerti soal pangan, soal gizi, ya sekarang aja buat ngajarin pola hidup sehat lah, ya, ilmunya juga nggak hilang juga, karena memang senang hidup sehat. Tapi sebenarnya saya secara jiwa adalah seorang entrepreneur dan itu Astra membantu saya menemukan diri saya. Nah, kalau sebagai seorang coach, maka saya membantu orang lain menemukan dirinya. Itulah kenapa kadang coach itu bayarnya mahal. Coba anda panggil Harianto Kandani, panggil Mary Riana dan yang lain-lain. Itu kan teman-teman saya semuanya. Kita dalam satu asosiasi namanya Aspirasi dan saya duduk di dewan penasehat bersama dengan Pak dengan Sali, Pak Salih, Pak Tungde Semaringin ya dan kawan-kawan ya Profesor Roy tadi kelas saya. Maka para kus itu kalau untuk ngajar begini 90 menit 25 juta kan enggak satu sesi nggak selesai paling nggak 4 sesi ya 100 juta supaya murah ya pegawainya 100 dikumpulin gitu kan kalau perusahaan yang mau murah ya. Perusahaan panggil 4 sesi 100 juta itu murah banget. Panggil anak saya aja 100 sesi 150 juta. Jangan panggil anak saya. Panggil bapaknya lebih murah. <laughs> ya, kayak PLN, beberapa PUMN juga pernah panggil saya untuk coach para manajernya ya. Bank juga pernah. Oke, nah sekarang aplikasi sehari-harinya apa nih? Nah, tadi kan kita mengenal orang itu macam-macam ya. Ada 16 macam Intinya, sebenarnya 16 macam manusia itu dari, ini kan filenya udah saya bagi di grup juga, ya dari 4 areal. E atau I, S atau N, T atau F, C atau P. Nah, kan ini hanya 30-40 menit, saya sekarang masuk pada aplikasi misalnya pernikahan. ya Supaya bisa langsung aplikasi. Nah, saya itu ENFP. Istri saya itu ISTJ. Di muka bumi, manusia dengan kombinasi seperti ini mayoritas cerai dan bubar. Kenapa? Perbedaannya terlalu banyak. Ter terbalik 100%. Jadi saya ENFP, istri saya ISTJ. Untung saja saya mengerti hal ini, sehingga bukan cerai, tapi justru dari tim yang sangat kuat, yang saling melengkapi, karena perbedaannya 100%. Nah, kalau pergi ke konsultan pernikahan yang mengerti mengenai personality gitu ya. Mungkin ya, kalau orang kan tadi orang itu empat huruf. E atau I, N atau S, T atau F, J atau P. Kalau teman-teman sudah mengikuti saran saya yang sudah saya post cukup lama di WA grup, tolong tes ini, tolong tes ini. Nyambung dia diajak ngomong begini ngambong, oh aku ini, aku itu gitu kan. Nah, maka kalau suami istri tes lebih lebih bagus lagi. Jadi suami istri ternyata hurufnya itu dari dari empat huruf ini ada satu huruf yang sama berarti anda cocoknya 25%, potensi konflik tujuh ya cocoknya dua puluh potensi konflik 75%. tapi kalau berpikir positif Oh berarti saya sama istri suami itu saling melengkapi 75%. puluh gitu ya kalau anda hurufnya samanya yang yang sama dua Nah, ini kalau secara psikologis pasangan ideal cocoknya 50%, selebihnya saling melengkapi 50%. Kalau hurufnya sama dua. Jadi misalnya apa? Misalnya orang ENF orang ENFP menikah dengan orang ENTJ. Jadi EN-nya sama gitu ya, atau E dan F-nya sama. Pokoknya manusia kan ada 16 macam. Masing-masing terdiri dari dua huruf. Ya, empat huruf empat huruf itu saya ulangi lagi ya. Apakah dia tipe orang ekstrovert atau introvert? Sensing atau intuitive? Thinker atau filler, charger atau perceiver? Ini jiwa, ini otak, ini sikap gitu ya. Nanti bisa diulangi lagi tanpa PowerPoint udah saya bagikan di grup. Ya, atau yang masuk Google aja lebih jelas. Extrovert apa untuk Google ya? Kayak artikel panjang banget penjelasannya. Nah, kalau aplikasinya sekarang masuk di aplikasi, gimana kalau suami istri hurufnya tiga, tiga huruf sama? Ya udah, berarti areal cocoknya 75%. berbedanya 25%. Gitu ya, gimana kalau suami istri sama? Gitu ya, empat-empatnya sama gitu ya. Saya mau kasih tahu, ya, nggak ada. Nggak ada, jadi tidak ada orang yang menikah dengan orang yang sama. Itu sebenarnya nggak ada, ya, cocok banget. Semuanya nggak ada karena orang-orang itu, kalau secara alamiah, orang seorang itu secara alamiah alamiah tertarik dengan yang berbeda. Ya, cukup banyak orang yang menikah seperti ini karena pada waktu pacaran, ih rasanya cocok banget nih, cocok banget karena hurufnya sama dua huruf. Begitu menikah, weh, perbedaannya banyak banget. <laughs> samanya nggak dilihat lagi. Ya, tapi orang menikah seperti ini sebenarnya jarang ada. Menikah dengan orang yang pribadinya sama, personality sama itu nggak ada. Ini ini ini hanya ada di teori, nggak ada. Nah, kalau sekarang saya ditanya Pak, kan saya belum menikah, kombinasi mana yang terbaik? Ya, kalau secara personality yang terbaik itu yang hurufnya sama dua huruf. Tapi masuk anda mau cari pacar, semua orang dites dulu lalu dicari. Cari pacar itu nggak pakai teori, pakai cinta, ngerti nggak? Jadi ini saya bukan ilmu untuk cari pacar ya. Ini ilmu untuk yang sudah menikah, untuk memahami pasangan. Ya. Pasangan apapun juga, kan yang paling ekstrim itu saya sebenarnya sama istri saya. Kami berbeda 180 derajat. Nah, buktinya kami juga bahagia banget. Seberapa bahagia? Saya punya sobat ikut saya 20 tahun. Saya punya sekretaris ikut saya 24 tahun. Saya punya pembantu yang lama ikut saya 18 tahun, lalu ada overlap dengan pembantu yang baru 2 3 4 tahun, saya sudah menikah 32 tahun, maka pembantu yang sekarang ini pun juga sudah ikut saya belasan tahun. Mereka kerasan di rumah saya bukan karena gajinya tinggi, karena di rumah kami nggak ada pertengkaran. Anak saya menikah 3 tahun yang lalu pada umur 27 dan waktu anak saya mau menikah, dia tanya istri saya, "Mah, Mama sama Papa tuh malah berantem, enggak sih?" kenapa? Ya, karena aku mau menikah, mau belajar belum gitu kok papa mamah tuh aku gak pernah lihat, pernah berantem. Anda bisa bisa membayangkan sebuah pernikahan yang ketika anaknya 27 tahun belum pernah mendengar papa mamanya berantem. Nah itulah saya dan istri. Bukan berarti kami gak pernah berantem, tapi pertengkaran kami itu kalau, toh kamu tuh jangan gitu dong. Itu pun volumenya gak pernah kedengeran kamar sebelah. Kami cukup sopan, kami orang yang punya penguasaan diri kami orang yang mengerti betul pribadi satu dengan yang lain. Bahkan waktu pacaran tahun 8388586 saya belum mengerti personality, tapi kayak ada DISC, foto karakter saya udah belajar. Begitu menikah belajar seperti ini, maka saya bisa bikin deskripsi istri saya itu sifatnya, karakternya, kecenderungan perilakunya, kelemahannya, kelebihannya. Dan istri juga bisa bikin saya itu seperti apa. Disandingkan lalu dibahas secara Kayak orang HRD ngajak ngomong pegawainya. Dibahas secara profesional. Sehingga penyesuaian dirinya itu betul-betul manajemen kepribadiannya. Manajemen keluarga mengatur kepribadian satu demi satu dalam keluarga kami itu based on assessment. Termasuk waktu saya nyusun gaya parenting. Tiga anak, tiga gaya parenting, customize sesuai dengan keunikan anak-anak kami cara menghukumnya, cara membangun gambar dirinya beda, cara motivasinya berbeda, cara ngajak berbeda, cara mendorong berbeda, karena kami assessment satu persatu anak demi anak. Nah, keluarga PAMI itu keluarga ilmiah, keluarga manajemen yang dikelola kayak manajemen personalia perusahaan internasional. jela lo kan saya kerja di perusahaan internasional. Gitu ya. Seorang coach yang mengerti bukan hanya DSC, foto karakter, psikologi, dan juga personality, secara praktis. Nah, ini kami bagikan hari ini ya ke teman-teman secara sekilas, paling tidak nanti intinya saja ya. Jadi sebenarnya mana yang terbaik? Semuanya baik. Ya, kalau secara kepribadian, misalnya yang tiga hurufnya sama, cocoknya banyak banget, tapi nggak lengkap sekali. Kalau seperti saya ini memang ekstrim suami istri berbeda 180 derajat, nggak ada samanya satupun, satu huruf pun. Kemungkinan cerai beda 90 persen. Nanti, kalau masing-masing dewasa, nah ini kuncinya di sini. Kalau masing-masing dewasa, maka ini tim yang terbaik, saling melengkapi. Tim terbaik di muka bumi yang saling melengkapi. Makanya, kalau perusahaan itu ada empat, ada manajer, personalia, harusnya orang pragmatik, orang uh, bisnis, development, ya kayak saya, ENFP, atau kalau pakai ilmu yang lama dulu, orang sanguin yang mimpin pabriknya orang kolerik. kalau begitu ya itu kalau menggunakan ilmu temperamen dasar yang lebih gampang dimengerti. Tapi kalau sekarang kita mencoba lebih dalam mengenai personality. Nah, itu pendahuluan saja. Sekarang praktisnya lagi, tadi kan saya bawa ke pernikahan. Pernikahan itu bagian dari hidup yang sangat penting karena kita jalani seumur hidup, ya kan? Kalau kita bicara pola hidup nggak lepas dari pola pernikahan orang menikah umur 25 menikah itu apa sih hidup bersama 50 tahun. Udah kasih definisi yang gampang aja ya. Menikah itu hidup bersama selama 50 tahun. Kan kalau menikah usia 25 atau menikah usia 30 udah agak tua teman sekarang banyak orang menikah usia 30. Oke, matinya umur 80. Menikah usia 25, ya matinya umur 75 gitu kan. Menikah usia 20, ya matinya umur 70 gitu ya. Mati cepat menikah kan cepat mati enggak percaya lihat macam-macam orang yang sudah menikah makin lama usia pernikahannya makin lama makin banyak garis penderitaannya gitu kan jadi tapi menikah itu kira-kira 50 tahun hidup bersama nah 50 tahun hidup bersama ini bahagia atau menderita tergantung bukan tergantung siapa pasangannya sebenarnya apakah terga, apakah tiap tiap pribadi itu dewasa dalam arti mengenal pribadinya sendiri dan mengenal pribadinya orang lain kalau Korea mengenal lebih dalam bukan cuma sanguin itu kan temperamen dasar. Sedangkan kepribadian tadi disusun dengan aspek yang lebih banyak. Jadi waktu kemarin kita belajar cita diri, sanguin, pragmatik, melankolik, itu hanya salah satu yang menyusun kepribadian. Jadi kepribadian ini sebenarnya aspeknya lebih luas, ya. Kalau kita sampai memahami personality, nah, kita orang yang dengan mudah bisa memahami Uh, orang lain Nah sekarang kita persempit aja ke pernikahan yang 50 tahun itu bersama bangun tidur ketemu makan ketemu <laughs> bertahun-tahun enggak kan mati-mati lagi dianya gitu kan jadi kita ya perlu belajar mengenai pernikahan katakanlah Anda enggak, kalau saya kan 5 persen berbeda bahkan mungkin orang yang 25 berbeda aja banyak yang enggak kuat Tahu nggak angka perceraian di Indonesia? Ya, itu sumber tertinggi perceraian itu adalah pertengkaran, percekcokan, tidak cocok. Kenapa mau cerai? Ya kami nggak cocok. Perbedaan kami banyak sekali. Yang kedua adalah keuangan. Yang ketiga adalah pil dan bill, perselingkuhan. Ya, itu tiga terbesar penyebab perceraian. Nomor satu itu pertengkaran, tidak cocok, kan merasa nggak cocok. Saya, saya nggak jodoh gitu ya. Beda sama orang pemuda pemudi waktu pacaran gitu ya. Kamu pikir sekali lagi, kamu tuh banyak perbedaan. Saya udah berdoa kok. Saya, yakin, pacar saya Wih, pemuda -pemuda yakin pacarnya dari Tuhan. Wis pemuda pemudi yakin pacarnya dari Tuhan. Ibu-ibu yakin sekali suaminya bukan dari Tuhan. Nah, kenapa, Bu? Ya, kami berbeda banyak banget, gitu. Jadi, karena banyak perbedaan, padahal... nah, perbedaan itu apa sih? Justru perbedaan itu saling melengkapi. Berbeda itu berarti saling melengkapi, kan? Kalau misalnya, oke, okay, saya praktisin ya. Ya, berbeda itu jodoh, karena karena jodoh itu kan padah sama tutup pria sama wanita berbeda tuh malah imbang imbang gimana maksudnya Oke okay. yang satu suka pergi yang satu suka di rumah namanya jodoh ya kan Dua-duanya suka pergi anaknya enggak naik kelas satunya pikir satunya rasa jodoh ya kan dua-duanya rasa yang nangis bersama-sama satunya rapi satu gak rapi namanya jodoh Dua-duanya enggak rapi, barangnya hilang terus gitu loh. Satunya romantis, satunya enggak romantis, namanya jodoh gitu ya. Kalau lho, Pak, Pak, Pak Jarot, gimana ya, Pak? Suami saya tuh enggak romantis, Pak. Emang kenapa, Bu? Ya, saya pengen sih punya suami romantis, Pak Jarot. Bu, anaknya berapa? Tiga, Pak Jarot. Bagus, suaminya enggak romantis. Anaknya tiga. Kalau suaminya romantis, anaknya tiga belas. Tau enggak jadi tuan atur. yang romantis? Menikah sama yang tidak romantis, Pak. Suami saya itu orangnya boros banget, Pak. Gitu ya, baguslah, ibunya pelit begitu ya atau pak istri itu pelit banget bagus lah kalau istri bapak kayak bapak murah hati berani murah hati habis duitnya dibagi bagi Tuhan, lihat orang kasihan. berarti itu kasian lelet orang semuanya kasihan. maka tuan udah atur yang murah hati menikah sama yang pelit yang yang ayo cepet ke airport cepet cepet mau mau cepet cepet nah tenanglah tenang masih ada waktu baca koran dulu baca korannya tuh di airport saja jaga di sini kita pergi sampai sana sampai sana kalau baca koran ya enggak lah nanti aja lah gitu jadi orang buru buru menikah sama orang lulet itu namanya jodoh ya kan bukannya buru buru Sampai airport, ya pesawat aja Bunda datang, nyapu dulu lah, makan dulu lah, minum dulu ngapain dulu masih belum berangkat. Dua-duanya lelet, ya, udah terbang, kita kan beli tiket lagi. gitu pun sudah atur, yang lelet, menikah sama yang buru-buru. Yang romantis, menikah sama yang tidak romantis. Tidak romantis, menikah sama tidak romantis. <laughs> ya kagak punya anak lah. <laughs> Malam pertama kita ngapain sayang, yuk kita berdoa saja. <laughs> Terlalu rohani dua-duanya. gitu kan gua sudah atur, orang itu menikah itu berbeda Ya, memang begitu supaya imbang gitu kan? Kalau menikah, orang yang sabar ya, padahal gak lucu lah, agak bagus lah. Jadi, Anda itu enggak salah menikah, Tuhan sudah atur orang mengalir sama orang perencana gitu ya. Satunya itu perencana ini, kalau ini bahasa lebih gampang daripada tadi ya. Feeling judging, enggak mudeng, aku pak ya udah. Itu buat latar belakang lah, gitu ya. Jadi suaminya atau istrinya salah satu deh. Pokoknya, aduh, ini tabungan buat anak sekolah. Ini tiga tahun lagi, anak eh, uh, uang tangkal gitu, satu udah udah, itu udah dipikirin begitu. Itu namanya tipe perencana yang satu asuh sudahlah Waktunya bayar pasti ada gitu. Jadi itu namanya tipe mengalir, gitu. itu namanya jodoh gitu ya. Dua-duanya tipe perencana yang enggak pernah nyumbang gitu ya. Jodohnya mengalir, tak apa enggak ada duit itu kan? Jadi jadi jodoh itu apa sih itu? Jodoh itu berbeda supaya imbang. Jodoh itu berbeda supaya saling melengkapi. Gitu. Jadi kalau kita memahami mengenai kepribadian yang berbeda, justru pernikahan itu sebenarnya bagusnya ya kalau menurut saya gitu ya begini ini ya berbeda banget tapi saling melengkapi tapi kalau anda nggak kuat kita gitu, anda nggak dewasa gitu atau nggak mengerti hal-hal ini ya mungkin menikah dengan yang 180 berbeda seperti saya dan istri mungkin udah cerai dari dulu gitu ya makanya banyak juga tapi kan kalau masalahnya itu kan sekarang itu kan kita sudah terlahir menikah mana ada orang belum menikah belajar begini-beginian memangnya temannya mau dites semuanya lalu dipilih yang yang sama dua gitu ya orang orang cari jodoh itu nggak pakai teori kalau saya di jadi saya suruh ngajar begini di pemuda-pemuda jadi ada ada orang yang lihat begini wah ini bagusnya kalau gitu buat pacaran anak pemuda Pacaran di tempat saya doang ngajar para pemuda gitu ya jadi begini lalu jadi kalau kami mau cari pacar yang ya, bagusnya gimana bagusnya nggak pakai gini-ginian memangnya kamu mau tes teman-teman kamu cari pacar tuh pakai cinta bukan pakai teori ngerti enggak ya. Nah kalau sudah menikah baru belajar teori gitu loh oh, supaya otak kita itu belum balikan olah nafas itu kan mengolah otak juga Jadi kalau sudah terlanjur menikah nih baru otaknya diatur gitu Oh saya sama istri itu bedanya banyak banget berarti baguslah Tuhan atur saya menikah sama istri yang berbeda jadi saling melengkapi gitu loh. jadi kalau kayak saya ya yang sama istri itu bedanya banyak banget lalu saya berkata apa? Aduh, saya salah menikah. Jangan-jangan berpikir, "Aduh, saya berarti sama istri tim yang hebat, saling melengkapi." Nah, Anda nanti tes suami istri itu, hurufnya sama dua. "Aduh, saya ini orang yang beruntung, samanya 50%, bedanya 50%. "Aduh, saya ada cocoknya, ada melengkapinya." Gitu, Anda telanjir, udah terlanjur menikah nih. Lalu samanya cuma 25%. "Aduh, berarti kami ada cocoknya juga, tapi saling melengkapi." Jadi, apapun Anda itu, Anda bersyukur. Itu, itu, itu sebenarnya tujuannya itu, itu. Bukan mana yang paling bagus. Ya. Mana pun bagus. Walaupun termasuk yang langka ini. Ya. Sebenarnya dua-duanya ini langka. ya Orang yang menikah dengan yang sama dengan dirinya itu bahkan hampir nggak ada. Saya udah berjumpa dengan puluhan ribu orang menikah. Karena saya sejak tahun 2000-2001 itu dan nulis buku keluarga, dan keliling Indonesia, bahkan keliling dunia ya, tapi komunitas Indonesia, ke Australia, ke Eropa, ke Amerika, saya keliling dunia bukan untuk yang lain-lain. Untuk seminar keluarga. Jadi kalau saya hitung-hitung, saya nulis buku aja sudah 66. Setiap buku dicetak 20 ribu, ribu, saya sudah mencetak buku lebih dua juta eksemplar. Jadi saya berjumpa dengan pasangan-pasangan, couples-couples, jumlahnya udah puluhan ribu. Kalau saya bikin assessment dalam camp-camp 34 hari, gitu ya, lalu bikin assessment seperti ini, saya nggak pernah berjumpa orang yang sama persis. Personality-nya dengan pasangannya. Maka Ya kebanyakan ya yang seperti ini gitu ya. Dan termasuk sedikit yang kayak saya yang sampai suami itu berbeda 180 derajat. Ya, itu pun kami bisa bahagia. Kenapa? Ya karena berbeda itu jodoh, berbeda itu imbang, berbeda itu saling melengkapi kan gitu kan. Ya, udah kalau udah begitu ya semuanya bahagia gitu kan. Ini kan yang paling ekstrim. Ya perbedaannya paling ekstrim. Itu aja bahagia. Gimana kalau ada kesamaannya? Anda lebih mudah sebenarnya menghadapi pernikahan yang cuma beda satu huruf ya, atau beda dua huruf? Gitu, kami empat huruf berbeda semuanya. Jadi, sebenarnya kalau saya yang saya atur itu otak saya, saya tidak merubah istri saya, tapi saya atur otak saya bahwa Tuhan itu menciptakan perbedaan supaya saling melengkapi. Nah, cuma kadang-kadang untuk mengatur otak ini kan butuh teori. Maka tadi kita kasih sebagai dasar teori. Tapi kita akan langsung praktek sekarang. Prakteknya gimana? Lewat olah nafas. Tapi olah nafasnya, sampai mengolah nafas, kita mengatur otak kita. Ya, Kan kita gak bisa ngubah pasangan. Memang pasangan personality seperti itu. Tapi dengan latar belakang teori yang sekilas itu aja, kan kita udah, udah, udah bisa mengatur di otak kita nih. Oh, ternyata orang itu ada... Apa tadi? STMJ? buka Bukan. STMC nggak enggak ada ENFP ISTJ ya udah tadi pokoknya di buka filenya lagi gitu ya ada 16 macam masing-masing 4 huruf kalau saya ya ingat diri saya sendiri saya, saya ENFP istri saya ISTJ kebalik 100% atau 180 derajat semuanya berbeda kalau saya optimis dia pesimis saya buka usaha ini kalau untung menarik loh ya kalau untung kalau rugi gimana jadi kalau mau bubar, bubar. Saudara, kalau mau cerai, cerai. Tapi saya menganggap itu peringatan dari Tuhan supaya saya hati-hati. Jadi perbedaan saya dan istri itu aduh, kayak bumi dan langit. Ini baru pendekatan personality. Saya Jawa, istri Tionghoa. Aduh, kalau bicara perbedaan saya sama istri kayak bumi dan langit. Saya bikin, saya suka bikin kopi, saya bikin jus pro, saya bikin kefir, suka masak-masak. Nah, jadi sampai ada anak-anak saya yang begini, di rumah kita ini ada Ibu Jarod dan Pak Esther istri saya bangun tidur baca koran zaman dulu ya kalau sekarang kan gadget ya baca koran. Saya bikin kopi. <laughs> saya bikin kopi sama istri saya. <laughs> Tapi itu kami nikmati. Kami nikmati gitu ya, kami nikmati. Jadi kok di, di pagar saya ada ketok-ketok, tiga ibu datang gitu. Istri saya bilang, tuh, ada yang cari kamu." <laughs> di kompleks saya satu RW ini, saya banyak deket sama ibu-ibu. <laughs> jadi, kenapa? Lah saya gak jadi bikin eko ensik saya ngajari masak kelor, saya ngajari ibu-ibu di kompleks saya untuk bikin jus pro gitu ya. Jadi saya deket sama ibu-ibu, sama kayak sama ibu-ibu di kompleks saya. Saya didaulat menjadi ketua lingkungan. Lalu saya bikin makan bersama, apa olahraga bersama, makan pagi bareng-bareng. Jadi di jalan kompleks kami ditutup kayak di Sudirman gitu, dan ya, dalam kompleks gitu ya, enggak ada satu satu baris jalan dikosongkan gitu. pasang tiker, pas kasih Daun-daun pisang, makanan ditaruh di atas daun, makan bareng-bareng. Gitu. dulu kayaknya komplek lain enggak ada. Gitu. Dulu juga komplek ini enggak seperti itu. Saya masuk di sini tahun 2009, dan saya rubah keadaan. Sampai akhirnya kompleks saya menjadi juara klaster terbaik di Pintaro. Enam tahun berturut-turut, selalu juara satu. Ada biopori, ada ekoensim, ada sampah, ada macam-macam. Jadi kalau ibu-ibu ketok-ketok pintu itu bukan nggak cari istri saya. Tuh, Pak ada tamu. Pembantu saya udah tahu siapa yang dicari. Lalu ada senam ibu-ibu, ada senam diabetes gitu ya, pagi-pagi. tapi begitu senam diabetes, senam apa? Oh, senam pagi bersama gitu. Yang datang ibu semuanya. Jadi saya dengan 30 ibu-ibu senam gitu. Saya WA istri saya. Eh, hey, kamu ke sini nih, temenin saya. Ini bapaknya nggak ada. Kamu datang dong gitu. Saya WA istri saya. Dia jawab, "Bukan aku yang datang, kamu yang pulang." apa nah, ini senang sama ibu-ibu lah ini senamnya bukan untuk ibu-ibu sebagai untuk warga coba yang datang aja ibu-ibu semuanya gitu ya kamu datang dong nemenin saya gitu ya, bukan aku yang datang kamu yang pulang <laughs> aduh pak pak Esther menikah sama Bu Jarod itu ya jadi mana yang perempuan mana yang laki-laki itu tapi begitulah asiknya ketika orang menikah itu bedanya seratus delapan derajat tapi kami bahagia. Kenapa bahagia? Lihat aja buka saya ada, apakah ada tanda-tanda penderitaan. <laughs> Karena dewasa gitu loh. Dan istri saya juga tahu siapa dirinya. Saya juga tahu siapa dia. Dia juga tahu siapa saya gitu. Jadi saya 32 tahun pernah bertengkar enggak? Terus terang pernah, tapi enggak sampai kamu itu atau banteng barang gitu enggak pernah. Itu enggak pernah sama sekali gitu ya. Tapi kami itu bertengkar soal apa sih? Soal uang, soal prioritas waktu. 32 tahun menikah kami nggak pernah bertengkar yang namanya cemburu misalnya gitu Kenapa? Karena kami tahu betul pribadinya. Nah, inilah yang saya sebut salah satu dari pola hidup. Nah, kalau hidup begini ya sehat ya. Cemburu kagak ada, tidur pules, gitu ya. Ngomong baik-baik gitu ya. Nah, tapi itu nggak muncul dari langit kan. Muncul dari pembelajaran. Cuma saya kan belajar beginian lebih lebih dulu daripada teman-teman gitu. Kita pacaran aja udah belajar temperamen dasar, foto karakter, tiga tahun selama menikah, belajar personality, dan kita praktekkan dalam parenting. Maka, anak-anak juga semuanya bisa hidup dengan baik, sukses, dapat beasiswa, nikah, punya pacar orang baik-baik, dan seterusnya. Jadi, itu yang saya sebut dengan pola hidup. Nah, kita sudah cukup belajar secara teori, ya. Sekarang, kita langsung praktek lalu selesai kita praktek 30 menit ya kali ini malam ini juga nggak ada tanya jawab karena pendahulunya panjang banget prakteknya gimana kita olah nafasnya tarik pelan pelan lepaskan pelan pelan nanti saya akan kasih aba aba aja ya kita langsung saya langsung kasih aba aba oh, sebentar, sebentar minum kita langsung mulai saya kasih aba aba saya akan rekam juga Rekaman audionya, karena saya mau, saya belum buatkan rekaman audio, jadi sambil praktek begini, saya akan merekam sekaligus uh, audionya, ya. Tempat saya ambil voice recorder di HP saya, ya. Oke, saya share-nya. Nah, saya nggak lihat muka, teman-teman nggak bisa lihat muka saya sekarang, ya, karena saya akan tampilkan lagu aja musik betul salah latunya oh. ya teman-teman sekarang kita akan olah nafas namanya personality tutup mata metode ini kita tutup mata bibir tersenyum tarik nafas pelan-pelan 8 detik dan lepaskan pelan-pelan 8 detik saya akan berikan aba-aba untuk olah nafasnya, setelah itu dilanjutkan teman-teman bernafas sendiri dengan ritme yang saya akan berikan. Aba-abanya, selanjutnya setelah itu kita akan ya seperti berdoa tentang diri kita, mulai dengan ambil nafas, tarik nafas, satu, dua, tiga. lepaskan 7 6 5 4 3 2 1 tarik 1 2 3 4 5 6 7 8 lepaskan 7 6 5 4 3 2 1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 lepaskan tujuh enam lima empat tiga dua satu teman-teman melanjutkan nafas dengan ritme seperti itu mata ditutup mulut tersenyum tarik lewat hidung lepaskan lewat hidung tangan terbuka menghadap ke atas bisa taruh di atas paha duduk bersila atau duduk di kursi Ambil nafas, menikmati sensasi oksigen yang mengalir dari hidung ke paru-paru. Boleh juga menikmati soundtrack musik yang tenang. Kalau berlatih sendiri, boleh mengambil musik yang lain untuk ketenangan batin atau ketenangan jiwa musik rohani tapi kita kali ini sambil bernafas pelan-pelan kita akan mengatur ulang pikiran kita mengatur ulang pikiran kita tentang diri kita Kadang-kadang yang muncul itu seperti puncak gunung es, kita cemburuan, berantem sama pasangan, kita bisa memahami anak-anak, sulit mengerti jalan pikiran pasangan, tapi itu sebenarnya hanya puncak dari gunung es di bawah. Di bawahnya ada akar yang lebih besar, tidak mengenal diri sendiri. Walaupun kita belajar cukup singkat malam hari ini, tapi kita mengerti bahwa Tuhan menciptakan setiap pribadi itu unik, berbeda satu dengan yang lain. Tapi kita bersyukur bahwa walaupun setiap orang berbeda, tapi ada beberapa ilmu yang bisa digunakan untuk mengelompok-melompokkan manusia dan memudahkan kita untuk mengerti diri sendiri dan mengerti orang lain. Kali ini kita belajar mengenai personality atau kepribadian. Ada yang cenderung untuk menggunakan intuisi, ada yang logika, ada yang menggunakan perasaan dan relasi, ada yang aturan, dan perbedaan-perbedaan kecenderungan yang lain. Ada ekstrovert yang begitu bergairah ketika ketemu orang, tapi ada yang merasa reseh dan nggak suka ketemu orang, lebih suka menyendiri, nggak suka ada tamu, karena kalau ada tamu datang mikirnya rumah jadi kotor, nanti ngasih makan apa, yang dipikir pusingnya, yang dipikir sibuknya, yang dipikir repotnya. Tapi aneh kadang orang seperti itu menikah dengan orang yang suka ada tamu. Suka ketemu orang. Sukanya panggil teman-temannya. Sukanya ngumpulin saudara-saudaranya. Sedangkan pasangannya itu semuanya merepotkan dan menyebalkan. Dua makhluk yang berbeda menikah dan tinggal dalam satu rumah. Maka menjadi seperti neraka. Karena semuanya dipertengkarkan. Jalan yang paling mudah adalah bercerai dan bubar. Dan mungkin akan beberapa ada yang sudah mengambil keputusan hal itu. Menikah kembali dan menjumpai masalah yang sama. Masalah yang serupa, mungkin berbeda tapi esensinya sama. Ada perbedaan-perbedaan yang lain, aspek-aspek yang lain. Nafas dari kita, nafas dari kita. Supaya nafas yang kita tarik ini memberikan kita ketenangan batin. Dan dalam ketenangan batin itu kita merenungkan hidup kita ini bukan sekedar soal sehat jasmani, tapi kita mengatur hidup mengatur pikiran menata ulang yang lama sudah berlalu mungkin sekarang pun sudah pernikahan yang kedua atau yang ketiga tapi saya berharap itu pernikahan yang terakhir kita apalagi kalau kita sudah masuk usia yang sudah cukup dan seharusnya kita memikirkan hal-hal yang lain bukan berkumpul. Masih urusannya diri sendiri. Ada anak, ada mantu, ada cucu. Atau kita masih justru merepotkan mereka semuanya. Kita ambil nafas dari Tuhan, dan nikmati oksigen yang mengalir ke seluruh Hirup dalam-dalam, akan kadang-kadang oksigen itu mengalir ke otak. Ada nafas dada, ada nafas perut. Kalau Fimfoh berkata ada nafas otak. Kalau John Kabat sini mengatakan dalam pola nafas prefrontal cortex aktif atau mengembang. Ada apa dengan prefrontal cortex, prefrontal cortex, atau PFC? Ada nilai-nilai. Ada pemahaman diri. Ada gambar diri. Ada mindset. Diri. Kali ini kita ambil nafas sambil mengatur otak kita, gambar diri kita, pola pikir kita. Pertama, tentang diri sendiri. Tuhan, terima kasih. Aku bukan kredit yang salah. Aku tidak salah diciptakan. Aku bukan produk gagal. Aku unik, dahsyat dan ajaib. Aku punya kepribadian tertentu yang dibutuhkan di muka bumi ini untuk sebuah peran tertentu. Menjalaninya dengan gaya tertentu, dengan cara tertentu. Ajar kami bersyukur denganmu. diri kami Tuhan, ajar kami menerima diri kami, bukan frustasi dengan Tuhan. Kami ambil nafas dari Tuhan, nafas yang menyembuhkan, bukan hanya badan kami, tapi menyembuhkan pikiran. Nyibukan jiwa kami dan pengertian, pengertian dalam doa yang kami lakukan sambil bernafas di hadapan Tuhan. Juga belajar memahami pasangan dan anak-anak. Yang Tuhan ciptakan berbeda, bahkan jauh berbeda. Kami putus asa untuk mengubah mereka. Kami kehilangan harapan untuk bisa mengubah mereka. Bahkan mungkin kami menjadi apatis dan semuanya serba terserah. Kami hidup sendiri-sendiri, bahkan mungkin di rumah yang sama. Makan di jam yang berbeda. Karena kami gagal memahami orang lain, kami gagal memahami pasangan. Kami mungkin terlambat mengerti hal-hal seperti ini, tapi kami mau berkata hari ini. Kami tidak terlambat. Kami masih hidup, dan kami bisa memperbaiki kehidupan. menata hidup kami, menata pikiran kami. Lalu menata nafas kami. Lalu menata pernikahan Ambil nafas kami dalam, dalam pelan-pelan oleh delapan hitungan, oleh dua belas hitungan yang bagian kuat, tarik dan dilepaskan dalam jumlah ketik yang sama, menikmati nafas yang masuk, menikmati nafas yang keluar. Hirukan saja kalau ada kesemutan. orang bisa berkelingan dengan nafas yang Keringat karena cumbu-cumbu itu membuat sistem sekresi aktif saja. Nikmati saja nafas yang masuk ke dalam tubuh kita dan mengaliri tubuh darah yang alkalin, saturasi yang baik. Terima kasih Tuhan olah nafas ini menyehatkan kami. Terima kasih Tuhan olah nafas ini membuat kami mengalami regenerasi sel dan kesembuhan atas organ-organ tubuh kami. Tapi kali ini kami juga mau mengalami kesembuhan atas batin kami. Cara pandang kami terhadap diri kami sendiri. Cara pandang kami khususnya terhadap pasangan kami. Kami dua pribadi yang berbeda. Kami dua kepribadian yang berbeda. Yang bisa kami benturkan dan kami hancur. Tapi kami mau mengambil keputusan. Bukan untuk membencurkan dua pribadi yang berbeda Kami mau menyandingkan seperti wadah dan tutup yang berbeda, tapi itulah jodoh Tangan kiri dan tangan kanan yang berbeda, tapi itulah jodoh Sepatu kiri dan sepatu tangan bentuknya berbeda Kita melangkah satu depan satu belakang tapi berirama ketika turun tangga satu di atas satu di bawah tapi pula seimbang sepatu kiri kanan kaki kiri kanan melangkah tidak pernah bersama tapi menuju tujuan yang sama Saya berpikir malam hari ini, hari ini mestinya demikian suami istri. Kami berbeda, berbeda pola pikir, berbeda perilaku, berbeda kecenderungan mengambil keputusan. Kami berbeda dalam menemukan. Energi dan kekuatan, si ekstrovert bergairah dan mendapat energi baru, berjumpa dengan orang banyak dan mengumpulkan teman-temannya ke rumah yang satu pusing melihat orang banyak. Ya Tuhan, kami pernah berpikir menikahi orang yang salah. Kami pernah menyesal menikahi pasangan kami. Kami berpikir kami bukan jodoh. Kami berpikir kami salah menikah. Hari-hari kami berlalu dengan berat karena pikiran hal itu. Sampai otak kami yang berubah. Apakah saya pernah berpikir seperti itu? Saya harus jujur bahwa tiga tahun pertama pernikahan saya, sebelum anak-anak saya lahir, saya pernah berpikir menikahi orang yang salah. Hanya saya beruntung waktu anak-anak saya lahir. Saya sudah punya pola pikir yang baru, dan mereka lahir dan hidup mewarnain perangkaran orang tuanya. Tapi kalau saya mundur ke belakang di awal-awal pernikahan, saya harus bahwa saya pernah berpikir meminta orang yang salah. Tapi saya dalam hati, karena saya orang yang aktif dalam agama, saya berteriak kepada Tuhan, Tuhan. Perbedaan kami terlalu banyak. Perbedaan kami terlalu banyak, Tuhan. Sampai saya belajar mengenai kepribadian, personality, dan saya baru tahu memang Tuhan ciptakan berbeda. Kalau Tuhan ciptakan berbeda, bagaimana mungkin saya menyamakannya? Hal yang mustahil saya merubah yang Tuhan ciptakan. Saya tidak punya pilihan lain. Saya harus merubah otak saya. Untuk membangun konsep-konsep baru tentang Tuhan. Perjalanan yang panjang untuk membangun konsep itu, tapi saya dibawa dalam sebuah pemikiran bahwa berbeda itu contoh, bahwa berbeda itu imbang. bahkan sekarang saya berusaha berpikir bahwa berbeda itu indah. Langit yang biru tentunya indah Tapi lebih indah ketika ada awan-awan putih Lebih indah lagi ketika ada sinar matahari Dan ada langit Berbeda itu indah Melihat tanah yang datar bisa saja indah Kalau rumputnya hijau, pandang yang luas menurut saya lebih indah ketika ada bukit atau gunung yang menjulang. Dan ada lembah yang turun ke bawah. Ada pohon yang berwarna hijau. Ada rumput yang kekuning-kuningan. Bahkan beberapa pohon yang berwarna daun kemerah-merahan lebih indah lagi. Saya makin mencintai perbedaan. Saya bersyukur dengan Indonesia yang berbeda-beda Saya bisa menikmati aneka soto aneka sambal aneka jenis sayur Kalau saya mau ganti menu setiap hari di Indonesia setahun belum selesai Karena Indonesia ada beraneka ragam, suku, bangsa, budaya jenis makanan, jenis sambal Teman-teman di Indonesia pernah pergi ke Eropa, Amerika, untuk tiga minggu lebih, Anda pasti senang sekali makan makan di sana. Dan mungkin minggu yang kedua, teman-teman sudah mulai mencari Chinese restaurant atau restoran Indonesia dan mulai kangen makan makan Indonesia di Indonesia. kembali ke pernikahan yang pernah saya sesali dalam hidup saya saya tidak bisa berbicara kalau saya tidak mengalami tadi saya bersyukur bahwa saya mengalami hanya di awal-awal pernikahan dan saya menemukan personality, kepribadian, dan aplikasinya dalam keluarga, lingkungan terdekat dalam hidup kita. Hari ini saya mau mencoba untuk berbagi kehidupan ini. Sampai hari ini saya masih seorang ENFP dan istri saya tetaplah seorang ISTJ kepribadian kami tidak banyak berubah secara dasar walaupun nilai-nilai kami semakin sama tujuan hidup kami semakin serupa kami tetaplah dua pribadi yang disatukan Pribadi yang sadar dengan keunikannya masing-masing. Dua pribadi yang tidak dileburkan dalam pernikahan, tapi dua pribadi yang disandingkan. Saya pernah menyesal, pernah. Saya menyesal kenapa istri saya tidak mengikuti kemana saya pergi ketika saya ceramah, saya seminar, keliling Indonesia, bahkan keliling dunia. Saya pergi sendirian. Dulu saya pikir waktu saya masih mahasiswa dan pacaran, alangkah indahnya nanti saya akan menikah dan saya akan punya teman untuk diajak pergi kemanapun. Nyataannya seperti sendirian, kemana-mana, seperti Sampai saya belajar mengenai keseimbangan dan kelengkapan, dan sekarang saya syukuri. Kalau istri saya menemani, kemana saya pergi? Mungkin anak saya tidak naik kelas. Hari ini saya bisa dengan bangga bercerita bahwa anak saya mendapat beasiswa. Bukan hanya satu di Indonesia, menang yang sekolah 100 orang pandai dikumpulkan pemerintah Singapura, masih masuk sepuluh besar. Belum lulus kuliah pun, sudah mendapat pekerjaan, karena karir yang cemerlang sekarang ini. Dan saya sadar sesadar sadarnya, itu karena istri saya tipenya penjaga rumah. Yang lebih betah di rumah, sedangkan saya tipe penjelajah. Aceh sampai Papua lebih dari 200 kabupaten sudah saya kunjungi sementara Australia Eropa Amerika boleh dikatakan setiap kota besar Amerika setiap kota besar Australia semua negara Eropa Barat bahkan Eropa Timur Emirat Arab Sarjah Dubai Arab Iran Mesir saya jelajahi satu persatu Turki Saya tipe penjelajah. Ketika anak-anak saya mendapat beasiswa. Saya baru sadar. Kadang-kadang kesadaran butuh waktu yang cukup lama. Bapa Tuhan telah mempertemukan kami yang berbeda. Kesenangan. Berbeda kecenderungan perilaku tim yang lengkap tidak ada yang kebetulan di dunia termasuk pernikahan saya dan pernikahan teman-teman mungkin bukan yang paling menyenangkan tapi yang paling baik kalau sudah terjadi dan Tuhan sudah izinkan terjadi. Maka itulah yang terbaik, ya. Kita bukan menyesali yang terjadi, tapi bagaimana menyiasati hidup ini. Hari ini kita menarik nafas, mengatur pikiran, menyiasati kehidupan yang sudah kita jalani, dan masih akan kita jalani. Keputusan sudah diambil, kehidupan sudah berjalan, bahkan mungkin anak-anak sudah dilahirkan. Waktu kita mengambil keputusan, karena memahami. Keunikan, kepergian, keadaan, pesan, pasangan, kita tidak mengubah, tapi untuk kita berubah. karena pikiran kita berubah. Sering perubahan itu dimulai dengan pikiran kita, kebahagiaan dimulai dari pikiran kita. Suksesan dimulai dari pikiran kita. Ambil nafas dalam-dalam. Kita memasuki bagian akhir. Teman-teman boleh melanjutkan dalam doa sesuai dengan agama percayanya masing-masing. Ambil nafas dari Tuhan. Saya akan kembali memberikan hitungan Setelah itu Boleh berdoa Sesuai dengan apa-apa masing-masing Sambil saya memberikan hitungan nafas Kita ulangi kembali Hitungan nafasnya Tarik nafas pelan-pelan Satu Dua Tiga Empat Lima Tujuh Lepaskan Dua Tiga 4 6 Tarik nafas 2 5 2 3 4 5 Tarik nafas pelan-pelan 2 3 4 5 Paskal, tujuh, enam, empat, lima, tiga, dua, satu. Jadi dalam doa, saya dengan iman dan agama masing-masing, relaksasi dengan mengurahkan, dan dan kita selesai ya ya itulah tadi teman-teman kita mencoba untuk mengatur eh, pikiran kita ya memang hidup ini ya tidak bisa lepas dari perasaan, pikiran, dan nafas. Ketika pikiran kita betulkan, semuanya menjadi berbeda. Pikiran kita yang kita betulkan, perubahan pikiran, tiba-tiba ya kita bisa mengalami hal-hal yang lebih baik lagi. Oke, okay, uh, selamat malam. Ya, selamat beristirahat. Mudah-mudahan, lewat hal ini kita bisa tidur lebih nyenyak, nafasnya lebih bagus. Irama nafas yang seperti ini bisa berkali-kali, ya. Dan kita berjumpa lagi uh, pagi, ya. Kalau mau ikut pagi, jam 6, kita sekarang pendek. Saya bicara lima menit, lalu kita olah nafas 30 menit selesai, jadi kita lebih banyak praktek, kalau pagi hari mempraktek jadi nggak banyak uh, teori ya, saya juga pas minggu ini chat-nya banyak banget, jadi kita banyak praktek, minggu ini ada dua metode baru, yang tadi pagi, itu mengenai tennis full, lalu nanti yang hari kemis, kalau nggak salah ya, kita akan ada olah nafas, yang sampaikan istilah uh, kedewasaan, maturity, itu sambungan dari ini sebenarnya, Ya, habis personal itu, harus nyambungnya itu, tapi saya nggak taruh. Bisa akan datang, saya taruh di yang pagi karena supaya yang grup-grup grup baru juga segera masuk ke tema-tema seperti ini, ya, yang tadi pagi banyak orang yang japri beberapa, saya ya, atau di grup yang terbuka itu arah ya, banyak respon uh, kalau mereka menikmati. Oke, okay, terima kasih. Selamat malam.